Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi sama gue di sini. Jangan lupa di-like, di-comment, di-share, and subscribe. Kali ini gue mau gas untuk bermain Zeus bawa modal 53.000 untuk bermain Zeus di Panen 138. Dan untuk di awal permainan seperti yang kalian lihat ya guys. Gue di bet 800 dan untuk dilewati layarnya aja 10 untuk di-spin otomatis hari ini guys masih biru wow, tolong mm -hmm. nah, delapan 800 nih kita pelan-pelan dulu aja guys sambil menunggu untuk spin an spin -an gue mau ngasih tau makan lho. jadi jangan di dulu aja di disini sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain ya guys Sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain Dan menjadilah penonton yang bijak ya guys ya Dibuangkan yang bijak, diambil sisi positif, dibuang yang negatifnya guys Wow hmm. Lalalalalalalala Wuih, kasih hijau Bangsa kasih banget di bed 1200 langsung aja gue gaskin di bed 1200. Kita kasih lihat dulu aja cok. Anjir anjir anjir banget. Waduh. Gelas hmm. Gelas lah dan jangan dicoba-coba ya saya jangan dicoba-coba untuk bermain karena itu sangat berbahaya guys. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Waduh. Kan. Hmm, dua lagi dua lagi dua lagi dua lagi. Oke. Okay. tuh Tentunya dapat gila ya, wow! Ada perkara yang kali guys! Apa yang lima macet? Waduh, wah, langsung gas kena Ini di 2400 bag lanjut spin cepat, eh, speed turbo dan lewati layar melihatnya. Ya, ya, kan? Kecepatan lewati layar, guys! Di dua puluhnya, wow! Kita lihat dulu aja, coy! Lihat dulu aja, lihat dulu aja ya, guys! Okay. Oh, konek dulu. tembak tembak tembak tembak tembak nah, Wow, wow, wow, wow. Nah, kali aja guys? Dapat 7200 Yes, 2, hmm. nah, dapat juga nih, bed guys. gimana ceritanya Kenkō? yaudahlah guys langsung aja di manual manual dulu aja di banding 2800 guys kunci bisa 8400 aduh biru kasih tembakan dulu kasih tembakan dulu aja astaga wow tembak lo wow enggak gue mendapatkan fitur gratis, guys tiba 2.400 Kalian langsung aja bisa jadi semangat komunitas, gue guys! So, jadi, pencet paling bawah, jadi so, kita bisa sharing-sharing, mengenai menerangi. Eh, oh, startnya gitu okay, so, guys, yang pake kalian Ada perkalian dua. guys asik buat kalian, sudah baby. Belas mantap, mantap, mantap! Lalu kasih kuning loh waduh! Karena aku memang turun asu, biru, wuyu. Mantap, kenal guys! Aku tuh, aku tuh, aku Nah, biru tuh, lo. loh! Nah, Belum, cakep. Embak Embak Embakan tembakan masuk itu pertalat di DMA dan di babit dengan cuma di DMA aja wow wow wow 8000 terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang langsung aja gue gaskan di bed 4800 Ya gue langsung spin spin otomatis lagi. nih ya, mau aja langsung gue naik di bed 4800 dan melihatlah guys ada cincin. Wow wow wow, tiga puluh enam spin otomatis aja lu. Pas lagi Oh uh iya -huh. Hai, mampus hai, hai, merah wow wow wow wow, wow. hai, hmm. kasih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Tambahkan dulu bisa 405 ribu bisa 405 ribu guys. Wow, wow, makluk anjoi. Huh, dapat scatter gratis asik. Bisa mendapatkan scatter gratis guys asik. Wow. Uh, dan karena itu gratis gratis gratis dong wow, wow. mana aja pasir? kasih lu merah anjir si perkalian contoh ada perkalian seribu dua puluh tiga ribu lagi udah 263.000 mantap Yes, Apa sih, Barbie? Mantap banget, ya, Kakak! Sebelah barunya, guys Aduh, turun, Mas! Anjing! Bet, Kakak, udah delapan ratus. kena lagi satu. Ada perkalian, cowok, dan jangan lupa kalian join sama grup komunitasku yang ada di kolom komentar, ataupun yang ada di deskripsi, ya guys. Ya, super di asyik, mendapatkan super ready, guys. Yes, mantap, mantul, mantap betul, mantap, mantap, mantap, mantap betul, yes, yes, yes. Iya, iya, iya, Masih juga Wow Ada iya, iya, iya, Yes yes yes, kalau 55 ribu, wow, modal denger anjing mahkota, cuma nak gue mahkota. Yes, senpai ini hantar, senpai, senpai, senpai semua, satu koma dan pengurangan gue udah di dua kali. Sisis yes, yes, yes. 2,2 langsung aja gua mau di WD udah dapet JP cok gila gokil 2,3 jangan lupa like comment share and subscribe salam JP salam WD guys.